Merasa bersyukur untuk senyum yang telah Anda berikan kepada perusahaan kami, Wong Finance. Maka, izinkan kami menyampaikan apresiasi kami kepada Anda. Terima kasih sudah menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami untuk selalu berinovasi, mengembangkan produk-produk bisnis yang lebih dapat diandalkan. Bantuan dan dukungan Anda sangat berharga bagi kami. Kontribusi Anda adalah fondasi kekuatan bagi kami untuk dapat berdiri tegak hingga hari ini. Mari rayakan hari pelanggan setiap hari bersama kami, seperti layaknya tuan rumah pada suatu acara perayaan adalah tugas kami setiap hari untuk membuat setiap aspek dari pengalaman Anda menjadi terus lebih baik. Selamat hari pelanggan. Selamat hari pelanggan. Nasional 2022.